Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel youtube saya Nah, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara mengopar gigi Biar gak nyantol dan lengket ya teman-teman Dari pengalaman saya mengendarai mobil selama ini Nah, saya berbagi tips ini Caranya sangat mudah, tonton terus video ini sampai akhir Nah, kali ini saya menggunakan mobil karimun Untuk berbagi tutorialnya Biasanya semua transmisi gigi ini sama Nah, di posisi gigi 1 ada di kiri atas Gigi dua ada di kiri bawah Gigi tiganya ada di tengah atas Gigi 4 ada di tengah bawah Gigi 5 ada di kanan atas Gigi R-nya ada di kanan bawah sebelum masuk ke tutorialnya kita klik dulu subscribe like, komen, dan sharenya ya teman-teman support video channel youtube saya nah jika sudah yuk kita langsung saja ke tutorialnya nah pastikan keadaan mobil kalian jangan nyala terlebih dahulu ya teman-teman bahaya jika keadaan nyala takutnya mobilnya bergerak sendiri atau melaju pertama teman-teman harus hijau dulu kopling dengan kaki kiri seperti ini untuk latihannya selanjutnya teman-teman posisikan tangan genggam seperti ini nah netralkan dulu giginya goyang kanan goyang kiri nah seperti ini jika itu keadaan netral ya selanjutnya kita mau ngoper gigi tarik saja ke kiri kemudian tarik ke atas kiri ini itu Gigi satu tarik saja ke lurus bawah itu masuk gigi dua Nah sering terjadi jika kita mau memindahkan ke gigi tiga dari dua ini Sering nyantol dan lengketnya Nah kita netralkan saja seperti ini Kemudian ini kan sudah netral artinya sudah di tengah posisi tiga dan empat Nah kita tarik saja ke depan seperti ini itu masuk gigi tiga. Nah jika teman-teman Mau memindahkan ke gigi 4 Teman-teman tarik saja Ke bawah lurus Seperti ini Nah Ini sudah masuk gigi 4 -nya. Nah sering terjadi pada saat kita Mau mengopet dari gigi 4 ini Menuju gigi 5 Sering nyantol Ini sangat penting bagi pemula harus paham Nah kita netralkan saja Ke depan sini ke tengah nah seperti ini goyang kanan kiri Jika sudah masuk saja geser ke kanan Tarik ke atas itu nah sudah masuk gigi 5 nah sering terjadi juga bagi pemula sering giginya tolnya saat kita mau memindah ke airnya atau mundur gigi nggak bisa kita tarik lurus karena nyangkut di sini nah kita diterakan saja ke kiri ke kanan kemudian kita tarik ke kanan dan tarik ke bawah seperti ini nah ini sudah masuk gigi air seperti itulah caranya sangat mudah ini harus kalian latihan sebelum kalian menyalakan mobil latihan dulu giginya buat para pemula mau mengendarai mobilnya ini sangat penting nah jadi semoga bermanfaat video tutorial kali ini ya buat teman-teman Cukup sekianlah video tutorial kali ini. Terima kasih ya teman-teman.